assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam ngarit salam satu hobi teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita untuk membikin kandang dengan harga yang sangat efisien jadi cara ini sudah saya lakukan berulang kali mungkin dari teman-teman yang selama ini kesulitan modal untuk membikin kandang cara ini bisa kita pakai jadi cara yang hanya membutuhkan 10.000 rupiah lah untuk membuat kandang sebanyak yang teman mau lah. bisa untuk 100, 200, 500 pun cukup DOC ataupun anakan ayam baik DOD maupun DOC jadi hal-hal yang saya pakai ketika saya membikin kandang ini itu adalah bahan-bahan bekas yang bisa kita temukan di sekitar kita Bahan yang pertama adalah box buah Box buah ini bisa kita dapatkan di sekitar kita Paling simpel adalah kalau kita mau cari box buah gratisan itu kita datang ke toko buah Di sekitar kita pasti banyak, di pasar, di mana itu pasti ada Jadi box-box buah ini pasti dibuang oleh mereka Itu yang kita pakai Bahan kedua ya paling kayu-kayu kecil lah, kayu-kayu reng-reng yang udah gak kepakai gitu Sebagai rangka utamanya jadi yang nyaris kita beli itu cuma paku paku pun Rp10.000 sudah dapat banyak karena kan paku yang kita pakai rata-rata paku-paku kecil jadi Rp10.000 cukuplah untuk bikin dua so, tiga kandang itu cukup ini saya tunjukkan bagaimana kandang saya bikin jadi dengan modal Rp10.000 kita bisa membuat kandang sesuai keinginan kita dengan harga efisien tapi ini cocok buat DOC DOD baik masih usia seminggu dua minggu bahkan usia sebulan pun kita masih bisa pakai pertama dari desain kandang yang saya buat ini ya dari kandang ini hanya tiga lapis saya buat di bagian atas itu ada tiga bagian di bagian tengah ada tiga bagian dan di bagian bawah ada dua bagian jadi polanya saya tidak sama tiga semua, karena biasanya yang bawah tuh saya bikin dua lebih besar lah daripada yang atas sedangkan di antara sekat-sekat tadi itu, di tengah-tengahnya saya buat kolong kecil buat naruh kotoran ayam jadi kotorannya bisa kita buang sepanjang hari lah dua hari sekali, dua hari sekali sesempatnya kita jangan sampai menumpuk, jadi nanti kadang tetap bersih yang kita perhatikan dalam bikin kandang ini tentu selain bahannya murah saya akan ajarkan bagaimana cara kita membuat pintu dengan sangat murah yang saya gunakan nggak pakai engsel engsel beli Ya saya hanya pakai ban bekas ban bekas apa? ban motor bisa kita pakai ban sepeda dalam bisa kita pakai artinya ya, kita hanya menggunakan ban itu sebagai pengganti engsel ya kalau mau pakai engsel syukur harganya lumayan tapi kalau pakai yang gratisan banyak itu pilihan kita dan saya memilih untuk yang gratis jadi pintu kandang ini kita bikin sedemikian rupa ya ada yang di pintu ke samping pintu tengah pintu ke atas ke bawah itu pilihan saja jadi tidak ada yang benar artinya ya suka-suka kita aja tapi saya tunjukin desain cara pembuatan polanya jadi kita tempelkan ban seperti ini setelah ban kita tempelkan ini kita kaitkan lagi dengan pintu kita paku maka kita tinggal bikin penguncinya aja di bagian sampingnya. Dengan begitu maka kandang ayam sudah jadi desainnya. Sedangkan untuk bagian dinding, saya sarankan untuk bagian dinding belakang itu rapat. Menggunakan apa ya? Menggunakan tadi menggunakan box kayu sudah enggak kepakai di pasar, banyak banget. Kita tinggal potong sesuai ukuran yang kita kehendaki. Kita sesuaikan ukurannya kita paku selesai kita buat rapat aja yang belakang nggak usah ada cahaya nggak usah ada angin nggak apa-apa kalau belakang buat kehangatan ayam tapi kalau di bagian samping kita buatlah sedikit renggang artinya kan jadi nggak terlalu pengap tapi jangan renggang banget karena kita menghindari angin yang banyak masuk cukuplah lubang-lubang setengah sendi itu cukuplah buat renggangan aja karena kita akan fokus sirkulasinya di depan dari belakang kita pakai kayu rapat Dari samping kita pakai kayu juga yang agak renggang Tapi bagian depan ini pilihan Kadang saya menggunakan kawat Yang enggak pakai sisa sisaan bangunan begitu Kadang saya juga pakai kayu juga Tapi lebih dibuat jarang Ya terserah teman mau pakai kayu pakai kawat Ini kan hanya faktor pilihan saja Kalau lebih mau hemat lagi ya pakai kayu saya mungkin kayu bambu Ataupun kayu seperti ini yang kita buat lebih kecil-kecil artinya kita masih bisa mengontrol ayam kita tanpa harus membuka kandang jadi depan ini lebih ke bagaimana sirkulasi udara bagus dan bagaimana kita bisa melihat kondisi ayam kita tanpa harus membuka sedangkan untuk alas ya kita bebas mau pakai apa alas kotoran bisa pakai kita pakai karung goni juga boleh karung sak atau kita pakai alas-alas apapun juga boleh ya hanya sekedar untuk bagaimana me Menerima lah bagaimana alat ini itu menampung kotoran ayam buat kita bersihnya gampang terus yang kita perhatikan selanjutnya itu atapnya jadi atap ini harus kita kasih moncong ya kayak topi gitu loh jadi moncongnya ini ya 20 cm cukup lah kalau lebih panjang lebih bagus ya 20 cm 25 cm lah jadi kalau air netes kan tidak langsung masuk ke kandang ayam masih agak jauhan dikit, jadi kalau ada aninnya dikit juga masih aman. tujuan montong sih tuh dalam. Atas saya juga pakai pakai panis-panis bekas-bekas ya. yang penting gratisan lah. tujuan juga tidak tidak untuk bagus-bagusan kok. ayam terjamin hangatnya, tidak kena air hujan. selesai masalahnya. yang penting panennya bagus. setelah kita sudah tahu cara bikin spesifikasinya ideanya kita gambar dulu ya ideanya kita gambar dulu kita mau bikin seperti apa kita tentukan ukurannya seperti apa kita dapat bahan bakunya seperti apa berapa tingkat sesuai dengan kandang lokasi kita yang kita gunakan barulah kita bikin secara sempurna dengan kandang yang cukup murah seperti ini gak ada alasan buat kita ngomong oh saya kehilangan modal saya gak punya bikin kandang ya duit saya habis buat bikin kandang NO Gak ada rasa buat bertenak mengeluh, banyak banget di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Jadi, semangat bertenak, semoga sukses, mari saling berbagi, mari saling mengingat.